Tangan petir hitam dilikuidasi menembus aura iblis dan membanting keras terhadap pertahanan yang dibentuk oleh lapisan kelopak bunga. Sizzle-sizzle, gelombang asap putih meletus dari kelopak bunga hitam saat mereka berdua bersentuhan. Samar-samar, sepertinya ada tangisan tajam yang dipancarkan. Kelopak bunga, yang bisa memblokir serangan dari ahli panggung samsara, sebenarnya mulai mencair dengan cepat. Memang ada kesenjangan yang cukup besar antara kekuatan Lindung dan bahwa seorang ahli panggung samsara. Untungnya, dia memiliki dua simbol leluhur yang hebat dan mereka sangat kuat melawan kekuatan Imo. Oleh karena itu, bahkan Hao Jiu Yu terkejut ketika dia melihat pertahanannya runtuh begitu cepat. Kamu, suara marah dan khawatir Hao Jiu Yu terdengar dari balik pertahanannya yang sangat kuat. Segera setelah itu, bunga hitam mulai bergetar hebat. Setelah itu, tanaman merambat hitam yang tak terhitung menembus udara dan tanpa ampun menembak ke arah lindung dalam upaya untuk menghentikannya. Sebuah kilatan melintas di mata lindung ketika dia mendeteksi serangan itu, yang bersiul dari segala arah. Namun, dia tidak menunjukkan niat untuk menghindar. Sebaliknya, cahaya warna giok mulai berkedip di atas permukaan tubuhnya. Puff puff puff, tanaman merambat hitam tajam itu menembak keras ke arah tubuh lindung. Meskipun kebanyakan dari mereka dibelokkan, masih ada beberapa tanaman merambat yang berhasil menembus pertahanan lindung dan menembus tubuhnya. Rasa sakit yang intens menyebar ke seluruh tubuh Lindong. Sementara itu, semburat merah tua juga melonjak di mata hitamnya. Meskipun demikian, meskipun berbagai bagian tubuhnya ditembus oleh tanaman merambat hitam itu, mereka tidak berhasil mengenai titik fatal pada tubuhnya. Tentu saja. Jika Lindong membiarkan Hao Jouyu untuk terus menyerang, kemungkinan dia tidak akan bisa bertahan meskipun tubuh fisiknya yang tangguh. Mari kita lihat siapa di antara kita yang bisa bertahan sampai akhir. Sebuah kilatan kejam melintas di mata Lindong, sebelum cahaya kilat hitam tiba-tiba melonjak. Dua simbol kuno yang terlihat. Dua simbol kuno yang terlihat samar hadir di telapak tangannya yang dilikuidasi, juga melepaskan cahaya yang menyilaukan. Mati. Raungan rendah dan dalam, yang dikemas dengan niat membunuh, dikeluarkan dari tenggorokan lindong. Dia mengepalkan tangannya sebelum semua kekuatan di dalam tubuhnya menyembur melalui tinjunya. Bang, cahaya kilat hitam tiba-tiba melesat dari kepalan cair lindong. Itu sangat hancur terhadap kelopak bunga hitam sebelum mereka hancur hampir seketika. Ah, teriakan sengsara hau jauh dipancarkan dari jauh di dalam bunga. Setelah dia terkena cahaya kilat hitam yang dipenuhi dengan simbol kuno. Sizzle-sizzle, saat ini, ada banyak celah pada bunga hitam besar itu. Tanaman merambat yang menari di langit juga mulai layu dengan cepat. Dalam waktu 10 napas, bunga hitam itu, yang dipenuhi dengan aura jahat, menghilang begitu saja di depan banyak penonton yang kebingungan. Dengan debu menari di langit, pertahanan kelopak bunga berat di depan lindung juga berubah menjadi debu dan tersebar. Tubuh Hao Jouyu sekali lagi muncul Namun, dia saat ini mengenakan ekspresi pucat dan kaget Selain itu, ada lubang berdarah di dadanya Sementara darah terus mengalir keluar dari dalam Jelas, itu disebabkan oleh serangan terakhir Lindong Kamu, ekspresi Hao Jouyu berbisa saat dia menatap Lindong Yang tubuhnya penuh dengan lubang berdarah Sementara itu, matanya masih berisi tatapan tidak percaya Bagaimanapun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Lindong benar-benar dapat menghancurkan pertahanan terakhirnya. Sepertinya orang yang akan memiliki tawa terakhir, tidak akan menjadi kamu. Lindong terbatuk-batuk sebelum dia dengan santai menghapus darah di sudut bibirnya. Mata hitamnya tenang saat dia menatap Hao Jouyu. Sementara itu, ekspresinya menyebabkan tubuh yang terakhir menjadi dingin. Kamu orang gila, Hao Jouyu mengertakkan gigi dan berkata. Lin Dong pada dasarnya mempertaruhkan hidupnya dalam pertarungan ini. Jika sedikit kecelakaan terjadi, kemungkinan hasil pertarungan ini akan sangat berbeda. Aku sudah terbiasa mendengarnya. Lin Dong tersenyum. Sebagian besar lawan yang dia temui, biasanya jauh lebih kuat daripada dia. Karena itu, jika dia tidak dengan kejam pergi keluar-keluar, kemungkinan dia tidak akan mencapai tempat dia hari ini. Aku akan membunuhmu. Sudut mulut Hao Jouyu bergerak-gerak, wajahnya berubah sementara matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang brutal. Meskipun dia telah menderita cedera serius, dia masih ahli panggung utama samsara. Meskipun Lindung bisa mengandalkan berbagai teknik untuk bertarung dengan dia, sulit bagi mantan untuk membunuhnya. Ini terlepas dari kenyataan bahwa Lindung memiliki dua simbol leluhur yang hebat. Swash, swash, swash, namun, pilar cahaya hitam yang menembaki dari puncak gunung 99, menghilang secara bersamaan saat Hao Jiu Yu yang marah hendak membunuh Lindong yang kelelahan. Setelah pilar cahaya hitam menghilang, aroma halusinasi hitam, yang menyelimuti seluruh tempat, mulai menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata T3L4N4 nanogram. Itu adalah tanda bahwa formasi rusak. Ketika Lindong melihat bahwa aroma halusinasi menghilang, dia dengan serius menghela nafas lega. Mereka akhirnya berhasil menghancurkan formasi terkutuk ini. Kamu bajingan. Ekspresi Hao Jouyu tanpa sadar berubah jauh lebih pucat setelah dia melihat bahwa formasinya rusak. Dia meraung sebelum dia melompat ke arah Lindong dan mengarahkan tebasan angin yang hebat ke tenggorokannya. Swoosh. Namun, suara angin tergesa-gesa tiba-tiba muncul tepat ketika Hao Jouyu hendak menyerang tubuh Lindong. Segera. Sosok seperti hantu muncul di depan Lindong. Sebelum dia melemparkan telapak tangan ke depan dan bentrok dengan Hao Jiuyu. Bang, angin liar dan keras menyapu. Sebelum Hao Jiuyu terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Karena tubuhnya sudah penuh dengan luka-luka, dia segera memuntahkan seteguk darah. Mengangkat kepalanya, dia melanjutkan menatap tajam pada sosok tinggi itu yang telah muncul di depan Lindong. Apa kamu baik-baik saja? Martin kecil berdiri di depan Lindong, matanya melayang ke arah Lindong yang terluka parah, sebelum sudut matanya berkedut saat dia bertanya. Aku baik-baik saja, aku akan berhasil. Lindong menggelengkan kepalanya, untungnya, dia memiliki tulang naga primal, kalau tidak, dia tidak akan berani bertindak sembrono, itu karena dia mungkin benar-benar tidak dapat bertahan bahkan sebelum dia bisa membunuh musuhnya. Martin kecil diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa Lindung masih sadar meskipun menderita luka serius. Setelah itu, ekspresinya berubah dingin ketika dia menatap Hao Jouyu, yang ekspresinya saat ini sedang berubah, dan bertanya, Apalagi yang harus kamu katakan sekarang? Ku anggap dirimu beruntung, namun, aku tidak akan mengambil ini berbaring. Hao Jouyu tertawa kecil, setelah itu, Aura iblis mengerikan menyapu dari dalam tubuhnya saat ia berusaha melarikan diri. Kamu benar-benar percaya bahwa kamu bisa melarikan diri. Martin kecil tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya setelah melihat ini. Melambaikan tangannya. Lebih dari seratus pilar cahaya langsung datang bersiul. Pilar-pilar cahaya ini terjalin di sekitar satu sama lain untuk membentuk jaring cahaya yang benar-benar menutupi Hao jauh yu. Bang-bang. Hao Jouyu berjuang keras di dalam jaring besar itu. Namun, itu tidak berhasil. Para elit suku, yang sebelumnya pergi untuk menghilangkan bunga iblis-iblis abadi, semua dibebaskan dari tugas mereka. Karena itu, ada lebih dari 100 ahli yang menyerang secara serempak. Dengan kondisi Hao Jouyu saat ini, serta fakta bahwa ia telah kehilangan dukungan dari formasinya, bagaimana mungkin baginya untuk melarikan diri? Kunci dia. Kita akan menghadapinya nanti. Martin kecil melirik Hao Jauju yang mengamuk sebelum dia berkata. "Dimengerti, orang-orang kuat itu menangkupkan tangan mereka dan menerima perintahnya." Kemudian mereka langsung menyeret Hao Jauju ke tanah dan mulai menyegel Yuan Power yang terakhir. Ketika dia selesai menginstruksikan mereka, Martin kecil akhirnya berbalik. Saat dia melihat Lindong, ekspresi aneh muncul di wajahnya yang tampan. Setelah hanya beberapa bulan. Aku tidak pernah berharap kamu menjadi begitu kuat. Martin kecil sangat menyadari kekuatan Hao Jayu dan bahkan dia akan kesulitan mendorong yang terakhir sampai sejauh itu. Namun, Lindong berhasil melukai Hao Jayu dengan serius hanya dengan memajukan tahap kematian mendalam. Ini benar-benar fakta yang mengejutkan. Kamu hampir tidak bisa menandingi aku ketika harus berurusan dengan Nimo. Lindong tertawa. Si Martin kecil yang bangga mengangguk dan dia tidak mengajukan keberatan. Dia memang bukan tandingan Lindong saat ini ketika harus berurusan dengan Imo. Terima kasih banyak kali ini. Mata Little Martin bergeser menjauh dari tubuh Lindong. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata. Kata-kata seperti itu, tidak perlu. Lindong tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Martin kecil terdiam. Setelah itu, dia tertawa tanpa sadar. Memang tidak perlu untuk kata-kata sopan seperti itu di antara mereka berdua. Orang biasa mungkin mengalami kesulitan memahami hubungan mereka. Tetapi mereka sangat menyadari bagaimana seorang pemuda yang lemah dan lemah lembut, bersama dengan roh iblis lemah, yang bisa menghilang kapan saja. Dengan hati-hati selamat dan saling melindungi di sepanjang jalan, karena mereka perlahan menjadi lebih kuat. Mereka adalah saudara, kita harus mengaktifkan formasi penjaga suku. Martin kecil melihat dua perkelahian di langit dan berkata, Pemimpin suku Martin Celestial Demon dan tetua pertama Zuli tidak mampu mengalahkan dua Raja Yimo. Namun, dengan bantuan dari formasi penjaga suku Celestial Demon Martin, kedua Raja Yimo itu secara alami tidak akan cocok untuk mereka. Tidak perlu, kedua Raja Yimo itu sudah menyadari apa yang sedang terjadi dan mereka tidak akan terus bertarung. Petik 2, Lindong menggelengkan kepalanya. Badai energi, yang terus meletus di langit, juga berangsur-angsur melemah setelah dia berbicara. Segera setelah itu, dua sosok hitam ditembak mundur sebelum mereka berkumpul bersama. Orang yang tidak berguna itu, ketika duo Heaven Illusion King melihat formasi yang rusak, serta para ahli dari suku Marten Celestial Iblis yang semuanya siap untuk menyerang, ekspresi mereka tanpa sadar menjadi jelek. Tidak hanya mereka membawa rencana mereka kali ini. Mereka juga menyia-nyiakan sejumlah besar bunga iblis-iblis ilusi abadi. Ini kerugian yang cukup parah. Sepertinya rencanamu akan gagal. Pemimpin suku Marten Celestial iblis memandangi dua raja Imo sebelum dia tersenyum lemah dan berkata, "Haha, masih terlalu dini bagimu untuk merayakannya. Jika bukan karena sampah kali ini, aku khawatir bahwa suku Marten Surgawi kamu tidak akan melarikan diri dengan mudah. Oh well, itu tidak masalah." Kami akan membiarkan suku Iblis Marten Celestialmu hidup sebentar lagi. Petik 2. The Heaven Illusion King menatap pemimpin suku Celestial Demon Marten Suku. Sebelum senyum aneh perlahan-lahan terangkat di sudut bibirnya. Namun, masih terlalu dini bagi kalian untuk merayakan. Kami akan kembali. Dan pada saat itu, aku khawatir tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian semua. Haha, dalam perang dunia besar berikutnya, Suku Imo tidak akan menunjukkan belas kasihan. Semua yang ada di dunia ini akan dikuasai oleh kita, suku Imo. Petik dua. Sebuah pusaran hitam terbentuk di belakang Duo Heaven King Illusion. Setelah itu, tubuh mereka juga mulai menghilang di dalamnya sedikit demi sedikit. Hanya gelak tawa mereka yang terus bergema di tempat ini, menyebabkan hati semua orang tenggelam. Lindung melihat ke tempat di mana dua raja Imo telah menghilang. Sebelum dia mengepalkan tangannya tanpa sadar. Teknik penjara iblis benar-benar luar biasa, bahkan tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak faksi di samping suku Celestial Demon Marten diserbu oleh mereka selama bertahun-tahun. Akankah dunia memiliki peluang untuk muncul sebagai pemenang jika perang dunia lain terjadi? Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1148. Menyerang level Grandmaster simbol. Krisis yang dihadapi suku Marten Celestial Iblis akhirnya berakhir setelah kedua raja Imo pergi. Meskipun demikian, masalah ini jelas telah menyebabkan keributan besar di dalam suku. Akibatnya, keamanan seluruh suku Marten Celestial Demon juga menjadi sangat ketat. Beberapa elit dari suku Marten Celestial Iblis bahkan membentuk unit investigasi kecil untuk menyisir daerah itu dalam radius 500 km dari suku mereka. Setelah itu, segala sesuatu yang bersentuhan dengan aura iblis benar-benar dimusnahkan. Jelas, mereka sangat terkejut dengan biji bunga iblis-iblis-iblis yang terkubur di pegunungan. Lagi pula, krisis ini telah hampir menghancurkan suku Celestial Demon Martin mereka. Setelah beberapa hari, Para ahli top dari suku Celestial Demon Marten yang sedang menjalani pengasingan budidaya di Gua Surgawi, semua mulai bangun. Kemudian, mereka semua terkejut dan ketakutan ketika mereka mengetahui tentang krisis, serta jebakan yang ditempatkan di Gua Surgawi. Setelah semua, jika bukan karena lindung, kemungkinan besar dari mereka akan mati. Eselon atas suku Celestial Demon Marten tidak diragukan lagi sangat marah atas masalah ini. Oleh karena itu, kemungkinan hal-hal tidak akan berakhir dengan baik untuk Hao Jouyu. Namun, Lindong tidak peduli tentang ini. Saat dia menderita luka dalam yang mengerikan, dia harus memulihkan diri selama 10 hari di suku Marten Celestial Iblis, sebelum dia dapat kembali ke bentuk normalnya. Lindong jelas memainkan peran penting selama krisis ini. Jika dia tidak menyelinap ke gua surgawi dan menyelamatkan pemimpin suku Marten Celestial, dan jika dia tidak mempertaruhkan nyawanya untuk menunda hau jauh yu setelah tidak ada orang lain di seluruh suku Marten Celestial Demon yang tersedia setelah terjebak oleh Eternal Illusion Bunga Iblis, kemungkinan suku Celestial Demon Marten akan menderita kematian besar dan kerugian besar justru karena ini bahwa Lindong bisa merasakan rasa terima kasih dan kekaguman di mata anggota suku Marten Celestial Demon, sementara ia memulihkan diri di dalam suku. Anggota suku Celestial Demon Marten biasanya individu yang sombong dan sombong. Ini adalah sesuatu yang bisa diketahui seseorang dengan menggunakan Little Marten sebagai contoh. Karena itu, bukanlah tugas yang mudah bagi seseorang, terutama manusia, untuk mendapatkan rasa hormat mereka. Tentu saja. Ini tidak hanya terbatas pada anggota suku biasa, bahkan, bahkan para ahli top yang berada dalam pengasingan budidaya di dalam gua surgawi merasa bersyukur terhadapnya setelah mereka mengetahui bahwa dia menyelinap ke gua surgawi dan membantu mereka untuk melepaskan bunga iblis-iblis ilusi abadi. Akibatnya, selama beberapa hari berikutnya, Lindung perlahan menjadi jengkel dengan tatapan mereka. Karena itu. Ia akhirnya memilih untuk mengasingkan diri dan memulihkan diri Untuk mendapatkan kembali kedamaian Dengan arus waktu Suasana tegang dalam suku Celestial Demon Marten juga mulai rileks saat semakin banyak ahli top meninggalkan keterasingan mereka Setelah semua Alasan mengapa suku Marten Celestial Iblis dipaksa menjadi negara yang menyedihkan Adalah karena suku sementara tidak memiliki individu yang kuat Selain itu dengan mata-mata Hao Jiu membantu mereka dari dalam, itu memungkinkan Yimo untuk mengambil keuntungan dari mereka. Meskipun demikian, setelah menderita kerugian yang sangat besar, suku Celestial Dimen Martin pasti tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Setelah suku Celestial Dimen Martin menjadi serius, yayasan yang hanya dimiliki oleh empat suku penguasa benar-benar ditampilkan. Jika Duo Heaven Illusion King akan menyerang lagi kemungkinan mereka hanya akan berakhir menderita. Lindung akhirnya membuat pemulihan lengkap saat atmosfer dalam suku Celestial Demon Marten secara bertahap mulai santai. Lindung duduk di tepi tebing, di depan rumah bambu yang tenang yang terletak di puncak gunung. Jika seseorang melihat ke bawah dari tempat ini, akan mungkin bagi seseorang untuk melihat seluruh suku marten Celestial Iblis. Pada saat ini, tidak hanya formasi penjaga suku diaktifkan, tetapi ada juga banyak penjaga kuat yang sering berpatroli di langit. Namun, ketika para penjaga melihat Lindong, yang duduk di tepi tebing, mereka akan melambat dan tersenyum menangkupkan tangan mereka ke arahnya, sebelum mereka pergi. Saat dia menatap penjaga yang berangkat, Lindong tersenyum juga. Kemudian, dia meregangkan pinggangnya yang malas sebelum dia melihat langit biru. Bahkan sampai sekarang, Pertempuran sengit yang terjadi 10 hari yang lalu masih bermain dalam benaknya. Meskipun telah mempertaruhkan semuanya, aku masih tidak bisa membunuh ahli panggung asli samsara. Lindong menunduk dan menatap tangannya yang agak adil dan panjang. Lalu, dia dengan tak berdaya melengkungkan bibirnya. Dia pada dasarnya melepaskan setiap teknik dalam pertarungan melawan Hao Jouyu. Meskipun demikian, dia masih tidak dapat membunuh yang terakhir. Ini menyebabkan dia diam-diam menghela nafas. Sepertinya benar-benar ada celah besar antara tahap kematian mendalam dan tahap samsara. Sampai sekarang, ia mampu menimbulkan ancaman bagi ahli panggung samsara. Namun, ia akan mengalami kesulitan untuk menang jika mereka terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Selain itu, dia tidak bisa membiarkan pertarungan berlarut-larut karena kekuatannya yang terbatas. Itu adalah kelemahan fatalnya. Karena itu, meningkatkan kekuatannya sendiri masih merupakan pilihan terbaik. Jika itu adalah Yuan Power, masih akan sulit untuk menebus kesenjangan besar ini bahkan jika aku maju ke tahap kematian mendalam yang sempurna. Oleh karena itu, aku hanya bisa beralih ke energi mental. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, Lindong berada di puncak tahap kematian mendalam yang maju dan ia hanya satu langkah dari tahap kematian mendalam yang sempurna. Namun, bahkan jika ia berhasil membuat langkah ini, itu tidak akan memberinya kemampuan untuk membunuh samsara ahli panggung. Untungnya, Lindong masih memiliki jalan lain untuk dipilih. Itu adalah energi mental. Budidaya energi mentalnya saat ini berada di puncak tingkat master simbol ilahi yang maju dan energi mentalnya dapat menyamai hingga puncak ahli tingkat kematian mendalam yang sempurna. Jika dia mengambil langkah lain, dia akan mencapai level Grandmaster Simbol yang legendaris. Ini adalah tingkat daerah aliran sungai bagi para praktisi energi mental. Begitu seseorang melangkah ke level ini, kekuatan energi mental seseorang akan benar-benar dipajang. Pada saat itu, kekuatan yang ditampilkan oleh Grandmaster Simbol pasti akan melebihi kekuatan ahli panggung samsara biasa. Jika Lindung ingin mencocokkan dengan ahli panggung samsara dalam waktu singkat, dia hanya bisa melakukannya dengan memperkuat energi mentalnya. Untuk maju ke tingkat Grandmaster Simbol, Bunga Iblis Iblis Abadi sangat penting, kata Lindong lembut. "Hei, hal-hal yang kamu inginkan ada di sini." Tawa yang akrab terdengar dari belakang tepat saat suara Lindong terdengar. Dia berbalik dan melihat marten kecil yang tanpa sadar muncul di belakangnya. Marten kecil melambaikan lengan bajunya sebelum banyak kotak giok terbang. Setelah itu, mereka mendarat dengan keras di tanah. Kota-kota giok itu semuanya ditutupi dengan simbol-simbol misterius. Jelas, itu untuk menyegel barang-barang di dalamnya. Ini adalah bunga iblis-iblis abadi yang kamu minta. Ada total 69 dari mereka. Haruskah kamu menggunakan barang-barang berbahaya ini untuk pelatihan kamu? Kamu juga harus menyadari betapa mengerikannya makhluk-makhluk ini. Dan bahkan ayah aku tidak bisa menanganinya. Kamu, Martin kecil mengerutkan kening. Meskipun bunga Eternal Illusion Demon semuanya telah disegel, matanya masih berisi ketakutan besar ketika dia melihat kotak giok itu. Tenang, aku tidak akan melakukan hal bodoh. Lin tersenyum. Setelah itu, dia melihat ke 69 kotak giok dengan mata gembira. Kemudian, dia mengepalkan tangannya sebelum batu leluhur muncul. Itu berkedip sebelum mengisap mereka semua. Aku bilang pada ayah bahwa kamu akan menggunakan bunga iblis-iblis-iblis abadi ini untuk latihanmu. Dia telah meminta kamu untuk pergi ke Gua Surgawi untuk mengasingkan diri. Selain itu, ia secara pribadi akan memimpin beberapa tetua dan berjaga untuk kamu. Jika terjadi kecelakaan, dia akan turun tangan dan menyelamatkanmu, kata Little Marten. Kalau begitu, tolong bantu aku untuk berterima kasih kepada pemimpin suku. Meskipun Lindung kaget, dia tidak menolak tawaran itu. Meskipun yang tidak menentukan, Lindung merasa bahwa itu pasti akan penuh dengan bahaya untuk menggunakan bunga iblis-iblis ilusi abadi untuk mencapai terobosan dalam budidaya energi mental. Oleh karena itu, jika pemimpin suku Celestial Demon Martin suku bersedia untuk membantunya, itu akan menjadi bentuk asuransi tambahan untuknya. Kamu telah melakukan bantuan besar untuk suku Martin Celestial Iblis kami dan semua orang di suku berterima kasih kepada kamu. Bantuan kecil ini sulit untuk disebutkan. Petik 2, Martin kecil melambaikan tangannya dan berkata, Kapan kamu berencana menjalani pengasingan kultivasi? Sekarang, Renung Lindong sejenak sebelum dia menjawab, Aku tahu itu, Martin kecil tersenyum ketika dia tidak terkejut dengan jawaban Lindong. Alih-alih. Yang dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya sebelum dia berkata, Aku akan membawamu ke Gua Surgawi. Tidak perlu bagi kamu untuk khawatir tentang apapun selama pengasingan kamu. Aku tahu bahwa kamu dan Api Kecil telah menyatukan wilayah Perang Bis dan mendirikan Istana Empat Titans. Tenang, aku akan mengirim beberapa anggota untuk membantunya menjaga semuanya tetap terkendali. Kemungkinan tidak ada yang berani datang dan membuat masalah. Petik dua. Lindong mengangguk sebelum dia mengepalkan batu leluhur dengan erat. "Tindakan selanjutnya ini akan menentukan apakah dia bisa maju ke tingkat grandmaster." Simbol setelah mengambil keputusan, Lindong tidak menunggu lagi. Keduanya langsung bergegas ke bagian terdalam suku Celestial di Marten. Lebih dari selusin menit kemudian, mereka muncul di luar gua surgawi. Saat ini, keamanan di tempat ini menjadi semakin ketat. Selain itu, Lindong juga melihat pemimpin suku Celestial Dimen Martin suku serta tetua pertama Zuli menunggu di sana. Teman muda Lindong, kami telah menyisir gua surgawi secara menyeluruh dan jelas tidak ada ancaman tersembunyi di dalamnya. Kamu dapat menjalani pengasingan dengan ketenangan pikiran. Pemimpin suku Celestial Dimen Martin tersenyum berkata ketika dia melihat Lindong. Aku harus merepotkanmu, pemimpin suku. Lindong menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Tidak apa-apa, aku akan membiarkan Little Marten menerimamu. Kami akan berjaga di luar. Pemimpin suku iblis suci Marten melambaikan tangannya yang besar dan berkata, Lindong mengangguk, tanpa basa-basi lagi. Dia bertukar pandang dengan Little Marten sebelum mereka langsung bergegas ke Gua Surgawi. Teman muda ini Lindong memang luar biasa. Tidak hanya dia memiliki batu leluhur yang berada di peringkat kedua pada peringkat objek dewa kuno. Tetapi ia juga memiliki tulang naga primal. Itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang legendaris yang menakutkan, yang pernah menyatukan seluruh dunia binatang iblis. Suli memandang Lindong, yang telah menghilang ke dalam gua surgawi, sebelum dia tanpa sadar memuji. Sepertinya Ah Ahdiao telah menemukan saudara yang sangat baik, pemimpin suku Celestial Demon Marten mengangguk. Tepat, dia menyipitkan matanya sebelum dia berkata, Namun. Dia sebenarnya berencana untuk menggunakan bunga Eternal Illusion Demon bunga untuk masuk ke tingkat Grandmaster simbol. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi. Amati dia dengan seksama. Dia telah melakukan bantuan besar untuk suku Celestial Demon marten kami dan reputasi kami akan benar-benar hilang jika terjadi sesuatu padanya di sini. Petik 2. Haha. Pemimpin suku. Harap yakinlah. Aku sudah memberitahu orang itu di bagian terdalam gua, dan dia akan menjaga lindong. Suli berkata sambil tersenyum, 'Pemimpin suku Celestial di Marten suku menghela napas lega setelah mendengar ini. Setelah itu, dia melambaikan tangannya di hadapan para ahli dari suku Marten Celestial Iblis yang tersebar dan mengelilingi gua, memastikan bahwa tidak ada yang bisa didapat oleh mereka di sebuah gua yang tenang di dalam gua surgawi.' Lindung menatap tirai tipis yang naik di atas pintu masuk gua, sebelum ia menghirup udara dalam-dalam. Udara itu dipenuhi aroma cendana. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya sebelum batu leluhur muncul. Segera setelah itu, suaranya yang rendah bergema di seberang gua. Yan, mari kita mulai bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share